cik cik cik gua back cuy baik lagi bersama gua ritas gaming ya cuy ya seperti biasa di sini gua main gatepo tepok olympus cow ya cuman bawa modal seratus ribu doang cuy cuy ya yang belum tahu gua main di mana gua main di pop 77 sama di asia 77 cuy yang mudah daftar, silahkan daftar cuy ya linknya ada di kolom komentar cuy ya oke ya kita di sini kita kocok kocok dulu cuy ya kita main recahan aja dicok ya mudah-mudahan kita bawa pulang gede lah intinya cuy <laughs> oke okay. mudah-mudahan dapat gratisan cok nice ay kagaknya angkut lu coy kali 10 gua cok kagaknya angkut itu kali 10 gua haram jada bener cok oke okay. santai santai cuy wit Bentar lagi nih selalu gua cuy habis cuy, nah turun lu, dapat ke cuy serius lah, Pret, nah cak cuy, iya iya manis manis, oke cuy, nah lumayan cuy kasih kuning, biru gua nggak akan jadi geblek. oke dapat juga cuy gratisan cuy, dapat juga gratisannya cok cuy, lumayan lumayan lumayan lumayan Oke oke oke oke kasih jo nice nah kasih cincin, wah cincin nama ungu gua nggak meledak nah oke lah kuning gua jadi jo oke cakep nice kasih ungu, ungu, ungu. nah bum, rame lubang tolong dipecut dulu setan boy pecut dulu nah boleh kali empat juga lumayan coy oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. yuk kasih jp jp atuh nengsi anjay nengsi gak tersel <laughs> oke okay, kasih gue ijo cok woy ke black ijo gua konek konek gitu nah mulai rame cuk pialanya cuy nice piala pasti dulu dong 2 Do biji doang itu padahal piala gue kurangnya cuy Enggak apa-apa sih, coy. Enggak apa-apa, Oke, kasih gua kuning, Bre. Aduh, get black itu enggak ada yang jadi semua. Apa ya? Oke, dapat nice cuy lumayan ya. Kita dapat nice. Itu, Bang. Oke, cakep. Kasih gua biru. Nah, kasih gua biru. Kasih gua biru atuh, get black. Woi, PA Oke okay, nice Nice mampus lu modal lu cok Pesen <tuh> lu mampus lu cuy Mati lu sama gue cok Dapat juga gue pesen cuy Daung main lalu main dapet 500 lebih gitu cuy 500 apa 600 cok Udah profit sih lumayan cuy ya Tadi mau model cuman Mau model cuman 100 2000 cok udah lumayan, sudah untung gede sih kita ya. Dulunya 500 sama 600 sama udah untung gede kita gitu, cuy. Ya kan minimal sensasional lah, cuy. <laughs> minimal sensasional ya kan. 70- cuy, Wait. Nice. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay seger-seger coy. lumayan lumayan lumayan Cuy, lanjut kita nyari gratisan dong, Bang, Bang. Oke, biru juga lumayan Biru, biru. Gua turbo ya, cuy. Ya. Gua turbo, cuy. 10 juga, coy. Weh, geples tuh kalau 12 gua enggak nyangkut, coy. Nah, rame, pecut andaikan saja itu dipecut brodi brodi brodi nah ayo atuh coy woi skaternya tiga doang brengsek sialan ngeremeh bener dah ya, piala nah piala gua tolong kasih nah ais mau minta pecut ada skater coy gak bakal dipecut sama tangkura kublok sejauh setiga mulu katanya peler lah peler doang anco sialan sialan sialan sialan sialan berang-berang bawa tongkat berangkat yuk coy yuk kita gas bayi dulu yuk cuy mudah-mudahan profit yuk cuy mudah-mudahan profit cuy mudah-mudahan profit berang-berang be tongkat berangkat gas-gas cuy meluncur wait aduh, Hai bang itu kurang satu semua uh belar lu coy, sih bener ya us, nah pecut us, eh bener anjing anjing anjing tanah ini mau begini mah cuy. seperti seperti anjing tanah cuy <coughs> nice boleh boleh boleh juga lagi yuk, cuy modar sih kita dikasih apa apa gue cuy modar kawain yang bener sih yuk goblok goblok goblok goblok p.a so bener udah gua bener bener diratain abis-abisan gua cuy ayolah minimal meledak di jalan yuk bisa yuk bisa ga ini meledak di jalan gua cuy Oke okay lah, thank you banyak cuy ya, gua pamit aja cuy lah, lumayan lu gua profit ya, pokoknya thank you banyak cuy buat semuanya cuy yang udah hadir dan komen dan like juga, pokoknya mati cuy ya, salam JP cuy ya, salam sensasional pada intinya.